Halo, anak-anak. Sampai berjumpa kembali dengan Pak Diksi di sini. Kali ini, Pak Diksi akan menjelaskan tentang mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Hmm, bagaimana ya? Yuk, kita langsung menuju. Nah, anak-anak, satuan baku waktu, jam, menit dan detik perhatikan wacana teks yang padiksi bacakan Pak Diksi memberikan pembelajaran kepada anak-anak dalam waktu satu jam 30 menit jam dan menit merupakan contoh satuan baku untuk waktu satuan baku waktu lainnya yaitu detik Contoh alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam, menit, dan detik adalah jam Ada dua jenis jam yang banyak digunakan sehari-hari yaitu jam analog dan jam digital Perhatikanlah contoh beberapa jenis jam berikut ini ini adalah jam analog Masing-masing ketiga jarum jam tersebut Menunjukkan satuan waktu jam Menit dan detik Selanjutnya adalah sebuah jam digital Dua digit samping kiri Itu adalah satuan waktu jam Dua digit Bagian tengah itu adalah satuan waktu menit dan dua digit bagian kanan itu adalah satuan waktu detik. Demikianlah pembelajaran yang dapat tradisi sampaikan kepada anak-anak sekalian, ya. Jangan lupa, kalau di rumah tetap belajar ya Meskipun dari rumah, kemudian menjaga kebersihan dan protokol kesehatan Jangan lupa tetap berdoa menurut keyakinan agama masing-masing